para istri adalah tiang doa untuk keluarga Renungan hati hari ini berjudul Rumah dan keluarga adalah tempat pengampunan dalam sebuah keluarga tidak ada yang sempurna kita perlu menyadari bahwa kita tidak menikah dengan orang yang sempurna walaupun di masa pacaran kita sering mengatakan bahwa dia satu-satunya belahan jiwa kita setelah menikah ternyata bukan lalu apakah kita salah memilih atau salah membuat keputusan tentu tidak dalam keluarga tidak ada anak-anak yang sempurna pasti di setiap keluarga memiliki anak-anak yang khusus di mana mereka membutuhkan perhatian orang tua yang lebih Namun setiap anak selalu memiliki tempat khusus di hati orang tua Maka dari itu kita perlu memahami bahwa tidak ada keluarga dan pernikahan yang sempurna pasti selalu ada kekurangan karena itu jika tidak ada pengampunan dalam keluarga dan pernikahan maka saya yakin kita semua tidak akan bertahan dengan pasangan kita sampai hari ini oleh karena itu sekali lagi keluarga adalah tempat pengampunan karena ketika kita saling mengampuni itu adalah obat benar kitab suci mengatakan hati gembira adalah obat tetapi pengampunan juga adalah obat untuk menyembuhkan perkawinan Ketika orang mulai mengampuni orang akan mulai lebih sehat akan tetapi bila tidak ada pengampunan dalam keluarga maka keluarga itu sendiri akan menjadi medan perang terjadinya konflik pagi, siang, dan malam maka tanpa pengampunan keluarga kita akan sakit orang yang sakit secara khusus sakit hati adalah orang yang akan merugikan dirinya sendiri yang akan mengakibatkan orang tersebut akan mengalami sakit secara fisik emosional dan rohani karena belum mengampuni keluarga dan pasangannya Beberapa waktu yang lalu ada sebuah surat resmi dari Bapak Paus yang mungkin bisa nanti kita baca Tertulis di sana sebuah kata Patris Corde Hati seorang bapak Bagaimana peran para bapak, para suami Patutnya belajar dari sosok Santo Yosef Yang memiliki ketaatan yang begitu luar biasa kepada rencana Allah Sebuah keluarga patutnya menjadikan keluarga Nazaret sebagai contoh dan teladan para suami adalah kepala keluarga dan para istri adalah tiang doa dalam keluarga kepala akan tidak kokoh ketika harus memikirkan berbagai macam pekerjaan namun tidak diimbangi dengan tiang doa dalam keluarga sebagai suami, jangan merasa kuat dan menganggap diri adalah penolong istri. Karena kitab suci juga mengatakan para istrilah yang akan menolong suami. Maka dari itu Tuhan menciptakan makhluk yang luar biasa yakni si tiang doa. Dan ia adalah istri Maka para istri janganlah lupa berdoa Karena keluargamu akan berjalan baik Apabila tiang doa itu kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yang terakhir Anak-anak ialah makota keluarga Memang benar dalam kehidupan anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibu. Ini juga merupakan pengalaman pribadi saya. Tetapi relasi dengan seorang bapak itu menjadi kunci utama bagaimana anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Bagaimana sikap dia ketika dewasa nanti itu sangat ditentukan dengan bagaimana relasi dia dengan ayahnya, termasuk apa yang akan dia pilih: kebahagiaan dalam hidup, sikap dengan pasangan hidupnya kelak, dan bahkan setiap keputusan besar dalam hidupnya tergantung relasi dengan ayahnya secara pribadi saya yakin bahwa setiap orang tua ayah dan ibu selalu menginginkan terbaik untuk anak-anaknya namun terkadang tujuan namun terkadang tujuannya benar namun caranya keliru cara yang digunakan salah maka kalau mau tujuan kita sampai kepada anak-anak sebagai orang tua kita perlu menggunakan cara-cara yang tepat karena apabila Cara yang digunakan salah akan menimbulkan luka batin, trauma yang dalam kepada anak-anak yang akan meninggalkan sakit hati, amarah, dan kebencian. Dan lingkaran ini sebagai seorang anak akan sulit untuk mengatakannya tetapi ketika mereka bertumbuh dan dewasa 100% akan keluar secara alami mengapalah demikian karena itu ada dan selalu tersimpan di hati dan pikiran mereka maka dari itu Marilah kita belajar Untuk saling melayani Dan mengasihi satu sama lain Dan yang terakhir Marilah belajar mengampuni Karena Tidak ada satupun Keluarga yang sempurna Dan di dalam keluarga Ada tempat pengampunan Terbaik untukmu Tuhan Yesus memberkati amin